Warahmatullahi wabarakatuh. Terima lagi di channel Terima Lovers ya teman teman Oke kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi penghasil uang yang mana ingin bisa menghasilkan uang dengan kasih. PayPal. Oke yang PayPalnya masih kosongan, masih nol. Terima belum tersiap apa-apa kalian bisa install aplikasi ini ya teman-teman ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan uang oke kalian bisa cari aplikasi ini di playstore kalau kalian klik link di bawah video ini ya teman-teman di deskripsi video ini sebelum melanjutkan alangkah baiknya kalian subscribe channel solo ya teman-teman agar apa agar kalian bisa mendapat updatean dari channel saya kalau saya mengupload video dan jangan lupa kalian klik loncengnya dan jangan lupa klik like dan share video ini jangan lupa komen terima kasih baik untuk cara bermainnya kalian hanya install aplikasi ini dan tunggu aja poinnya nambah ya teman-teman oke okay. oke okay kita pasang sekarang yang kredit pintar kita install Oke kita tunggu A few moments later. baik kita buka aplikasinya yang sudah kita install Oke setelah itu kalian hanya biarkan HP kalian begini saja ya maka poin kalian akan bertambah. Yang penting aplikasinya terbuka. Kita cek di aplikasi saya ini belum belum masuk ya. Kita cek lagi pasang sekarang. Biasanya memang gitu teman-teman. What? What the fuck? Oke kita buka. Ya, kita tunggu per menit nanti bisa dapat poin koin kita bisa nambah. Oke. Okay. Kita cek di aplikasi saya. Oke, okay. ini sudah mendapatkan koin 7 koin. Boom! Bam! Oh, ba. ba -ba boom. Pow! Oh. You have 7 koin ya. Ini sudah menambah poin saya. Tablet di sini lagi wah ini sudah menambah kredit pintar pinjaman uang tunai dana rupiah hari ini 7 koin oke kita bisa mainkan lagi yang di sini oke pemain detik untuk menambahkan 8 koin beginilah caranya sangat mudah sekali dan kalian saat mendaftar kalau pertama kali mendaftarkan mendapatkan poin 4444 ya teman-teman kan bisa mendapatkan itu semua ini adalah bukti saya akan tunjukkan turn oke okay, ini adalah selamat dadang satu bulan yang lalu 4444 koin masuk tadi saya install akseleran mendapatkan poin seperti ini oh yo. terus saya mendapat satu referral dari teman saya 250 poin dan ini bukti pembayarannya 0,5 dolar dan sudah bungas ya teman teman oke pembayarannya minimal 0,5 dolar dengan poin 499 ya. ini sangat legit sekali dan maksimal WD nya 20 dolar ya teman teman dengan poin 180.000 lebih dan saya sangat sarankan kalian kalau main aplikasi ini kalian eh, kalau mau WD cepat itu kalian WD yang 0,5 dolar saja atau 1 dolar itu sangat cepat sekali ya teman-teman kalian bisa manfaatkan referral oh, baik. untuk referral kan bisa ajak teman-teman dan kalian mendapatkan 250 koin untuk setiap teman saat itu anda akan menerima 25 dari semua koin yang diperoleh teman anda dan teman anda akan menerima 25 dari koin yang anda peroleh ya teman-teman kalian bisa ajak di Facebook kalian share link kalian Oke kalian klik aja nah, kalian bisa share ini di whatsapp di Facebook atau yang lain misal contohnya saya share di Facebook Oke okay, seperti ini nanti Oke okay, kalian bisa bisa klik dan ini adalah bukti pembayaran dari aplikasi cash alarm ya teman-teman. app like dia telah mengirim kepada Anda sebesar 0,46 yur Mm. Yeah. Ya, ini sudah tempo membayar. No god, please no. No. Dan saran saya, kalian install aplikasi ini melalui link deskripsi di bawah video saya untuk mendapatkan poin di saat pendaftaran. Good job. Kalian hanya mengumpulkan 555 koin untuk WD dan itu sangat sangat gampang sekali dan sangat cepat ini kan hanya butuh 10 menit jangan bisa WD ke Paypal oke terima kasih sudah menonton video ini saya doakan sehat selalu ya teman-teman baik akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh